cara menghilangkan notifikasi Phone Master di HP Infinix. Baik sahabat, untuk langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke pengaturan, guys. Jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, langkah selanjutnya kita scroll ke bawah ya, guys ya. Kemudian kita cari di sini manajemen aplikasi, guys. Kemudian di sini kita pilih setelan aplikasi. Dan di sini kita cari aplikasi yang bernama Phone Master, guys. Nah, sahabat India Phone Masternya, guys. Kita masuk ya, guys ya. Nah, untuk menghilangkan notifikasi ini, guys, di HP Infinix. Langkah selanjutnya kita di sini tekan pemberitahuan. Kemudian di sini ada menu tampilkan notifikasi kita nonaktifkan, guys.